Dani Ahmad Prasetyo, atau populer dengan nama Ahmad Dani, dia lahir pada tanggal 26 Mei tahun 1972 di Surabaya, Jawa Timur. Menurut pengakuan Ari Lasso yang berteman dengan Dani sejak SMA, saat sekolah, Ari Lasso merasa aman saat berada di dekat Dani dan tidak ada yang berani mengganggunya karena Dani adalah pentolan di sekolah. Ahmad Dani adalah personil sekaligus pentolan Dewa 19 yang paling banyak menciptakan lagu. Majalah Rolling Stone Indonesia menempatkannya ke dalam daftar 25 artis Indonesia terbesar sepanjang masa.